Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah info dan kabar bahagia pastinya persahabat untuk kita semua warga Konoha Ini info langsung dari l 2 ID disimak persahabat ya Mengenai acara SCTV Music World Persahabat ya disimak ini voting melalui aplikasi Jux ya Sebelumnya kita lihat juga di kalimat cancer yang dituliskan oleh l 2 wid Bangun-bangun guys, belum 24 jam dibuka, lumayan gapnya, yuk ikutan vote di Jux, bisa stay di room slash Jora ya, semangat tuh persahabat jadi ya ngetin Kalau kita sebagai fans harus semangat, kita buktikan kembali kekompakan dan kesulitan kita. Untuk kolaborasi paling ngetop persahabat, takdir cinta masih di posisi kedua ya, di bawah. Arshi Widianto dengan judul lagu Memilih Aku Ini baru sementara aja persahabat ya Tugas kita untuk naikkan Mudah-mudahan bisa di nomor urutan pertama Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Untuk nominasi kategori video klip paling Top. Bismillah Cinta ini di posisi ketiga Ungu dan Lesti Yang urutan pertama ada Atta Halintar Dan Aurel Hermansyah Dengan judul lagu Hari Bahagia ini juga kita gaskan jangan sampai ketinggalan kita buktikan bahwa fans sejati Leslar memang luar biasa di ajang award apapun berikutnya kita lihat persahabat, untuk penyanyi dangdut paling ngetop Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora di posisi pertama persahabat ya Alhamdulillah ini tentunya luar biasa, penyanyi dangdut paling ngetop Bunda Lesti di urutan pertama, dan kita lihat juga ke slide berikutnya Lagu Dangdut Paling Ngetop Alhamdulillah juga untuk lagu Bawa Aku Ke Penghulu Ini di posisi pertama penyanyinya Bunda Lesti Kejiora Alhamdulillah Kita gaskan, kita semangat mudah-mudahan Leslar bisa selalu menjadi nomor satu Dan kita lihat juga Teslit berikutnya untuk nominasi kategori lagu pop Paling Ngetop Lagu Bismillah Cinta Ungu Lesni ini di posisi keempat. Yuk buktikan sama-sama kita fokus di SCTV Music World Mudah-mudahan Leslar bisa kembali membawa pulang piala penghargaan. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan. Yakni dari akun Instagram Mitra Yanti kedua mengatakan. Semangat gaspol Semangat yuk gaskeun Katanya tuh masya Allah banget ya Semangat dari fans membara Mudah-mudahan kekompakan terjalin dengan baik Semakin solid mendukung karya-karya terbaik Dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat mereka bar juga nih Dari Igun Sudarmono Ini menginfokan soal akun para sahabat ya Perhatikan di info yang diunggah oleh Igun Sudarmono. Ini penting banget ya, pengumuman penting dari orang dalam Tuh, per Di sini ada info penting, pengumuman penting kepada rekan-rekan perusahaan rekaman, musisi, dan pecinta musik Indonesia yang budiman Kami ingin memberitahukan bahwa akun Instagram Ami Awards saat ini telah dihack Seseorang yang tidak bertanggung jawab dan sudah berganti nama dengan akun lain Jadi saat ini segala macam konten sudah bukan di bawah kendali kami sekarang kami sedang menempuh jalur hukum untuk kembalinya akun kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Musik Indonesia, Yayasan Anugerah Musik Indonesia. Ini pengumuman penting bersahabat ya. Bahwa akun resmi Instagram Ami Awards ini telah di hack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Semoga saja akunnya bisa lagi kembali bersahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan akun Instagram Ami Awards. Bisa balik lagi Dan di disini pun banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan oleh para sahabat Dari Andins juga ikut berkomentar Hu sedih banget mas Igun katanya tuh Ada juga komentar lain diberikan dari akun Monevas Semoga cepat kembali akunya ya mas Katanya tuh sahabat Jadi ya, itulah beberapa komentar Kita doakan juga mudah-mudahan akunya bisa kembali lagi Untuk akun resmi dari Ami Awards dan selamat juga nih untuk musik-musik Indonesia Mudah-mudahan terus berkarya Dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya untuk fans sejati Terutama si Bunda Lesti Persahabat yang selalu banyak Karya-karya yang diminati oleh kalangan orang banyak Masya Allah Kita masih menunggu kejutan baik dan kabar baru Terus serta vitamin-vitamin cidukan manja Dari idola kesayangan kita Jangan kemana-mana total stay tune.